Inchalkate apa kabar? Baik Abang Giyanku Loh katanya tuh. broken home kok baik? Oh iya e, enggak enggak enggak. enggak broken home kan enggak selamanya enggak baik ya Iya kan Lakin anak broken home emang kan gitu kan Suka ngomong baik aja tapi di belakang sedih wow. Wow. Tuh, <susur> Orang tua dipalu Orang tua dipalu Ya pantes pake, cerai ya tuh Dipalu? Kocak langka orang tua lu ceritanya pas lu umur, pas 5, umur tahun. 5 tahun. Mungkin mereka tuh kayak wah anak kita cerdas nih udah. Ical Kate. Et Ical Kate berarti bisa relate nih. Ical Kate tuh gimana? Benar. Sebenarnya dari KT-nya juga harusnya udah tahu lah ya. Siapa tahu gue siapa tahu ada singkatannya kan. Kak, kok enggak terlalu tinggi? <laughs> ah. Ah. ah. kok pendek? <laughs> teh ternyata pendek. <laughs> <laughs>